Wow, lihat teman-teman, apa itu? Widih, widih, ada mainan mobil konstruksi si mobil molen teman-teman. Wih, punya siapa ini? Uh, Gak ada orang teman-teman. Wow, warnanya warna hijau toska. Widih, keren sekali. Ayo kita bawa pulang. <hih> uh, lihat teman-teman. Wow, ada mainan banyak yang di dalam baki teman-teman Huh Punya siapa ini Widih widih teman-teman Gak ada orang Ayo kita review satu persatu mainan yang ada di dalam baki Wih, Keren sekali teman-teman ya Wow siapa yang penasaran lihat kakak review satu persatu mainan ini Dan nanti kita bawa pulang Jangan lupa like comment, and subscribe dulu Aktifin juga lonceng notifikasinya teman-teman Wow Keren Lihat ya, tuh Widih mantul Langsung saja kita review Kita review dari yang mana dulu nih teman-teman Wadidaw sekali banyak soalnya Kita review yang ini dulu Widih ada mainan kereta beranimasi Si Doraemon teman-teman Keren sekali Warnanya warna biru Mantul Kita simpan kita ambil lagi teman-teman Wadidaw mantul, ada mainan konstruksi si mobil salender, pengerata jalan raya teman-teman Keren, widih widih, warnanya warna merah Wadidaw keren ya, kita coba ambil lagi teman-teman uh keren, ada mainan mobil Wih, mobil salender, si pengerata jalan lagi yang ukurannya mini teman-teman Keren, warnanya warna kuning Kita coba ambil lagi teman-teman Wadidaw lihat teman-teman Ada mainan kereta ekspres yang berwarna hitam Ini adalah kereta tercepat ya Keren sekali lihat tuh Ekspres VX06237 Keren sekali ya teman-teman Wow mantul kita ambil lagi teman-teman Kita coba ambil yang di bawah sini Ada mainan gerbong kereta klasik yang membawa mainan konstruksi teman-teman Lihat tuh Wadidaw sekali Wow mobil konstruksinya yaitu si mobil beko teman-teman ya Warnanya warna oranye Wadidaw keren ini Wow kita cari gerbong utamanya nanti teman-teman ya Di sini ada mainan yaitu si mobil konstruksi Atau kendaraan konstruksi si eskapator teman-teman keren sekali Wadidaw mantul Warnanya warna oranye mantap betul Lihat teman-teman, ada mainan apa di sini? Mobil derek, truk derek ya, mantul sekali warnanya, warna biru. Dia mempunyai derek berwarna black, teman-teman, atau hitam. Keren sekali, kita ambil lagi yang di sini. Ada mainan damkar, pemadam kebakaran, yang mempunyai penyemprot air di kepalanya, teman-teman. Warnanya warna merah, keren sekali. Kita coba ambil lagi ya. Wah, di sekali teman-teman. Ada mainan kereta. Wih, kereta Thomas yang berwarna merah ya. Ini sih termasuknya kereta beranimasi teman ya bukan Thomas sungguhan lihat nih. Widih, keren sekali. Oke, kita ambil lagi. Wah sekali ada mainan eskapator yang berwarna koren lagi ya keren sekali kita ambil di sini teman-teman. Uh ini teman-teman ada kereta gerbongnya yaitu gerbong si Thomas. Wah berarti ada si Thomasnya ya. Ada gerbong penumpangnya nih berwarna hijau. Kita cari si Thomasnya teman-teman. Eh -teman. uh, oh ini teman-teman. Wah ternyata ada kereta si Thomasnya mantul sekali, Widih mantul teman-teman. Nanti ini bisa menyala, wadidaw sekali ya. Nanti kita coba di rumah, wadidaw, warnanya warna biru, keren. Kita coba ambil lagi. Ada mainan gerbong kereta ber, eh bukan teman-teman, gerbong kereta klasik ya ini teman-teman yang membawa batu bara, Widih keren. Kita coba cari yang klasiknya teman-teman. Uh, wah ini teman-teman ternyata ada di sini lihat nih ada kereta klasik kebang utama yang berwarna oranye ini juga bisa hidup nanti kita coba di rumah ada mainan wow konstruksi si pencapit kayu berwarna hijau toska kita ambil lagi teman-teman wih sama ada konstruksi si pengebor jalan yang berwarna hijau toska mantul kereta ekspres teman-teman kereta ekspres lagi ya, ayo kita coba hidupin. Wih, fungsi teman-teman, lihat tuh Wow, lampu depannya juga menyala, keren sekali ya Wadidaw, mantul, kita bawa pulang ke rumah Gerbong kereta ekspres yang berwarna abu-abu Mobil konstruksi, mobil molen, keren Kereta, kon uh, bukan konstruksi teman-temannya, kereta beranimasi, si Thomas, berwarna biru Ada damkar pembawa tangga darurat juga loh, keren Gerbong kereta klasik yang membawa mainan konstruksi si Blue Dozer. Keren. Kereta beranimasi. Wow. Spiderman. Manusia laba-laba. Ada yang terakhir, teman-teman. Ada gerbong kereta klasik yang membawa BBM. Mantul sekali. Siap teman-teman. Widih. Wow, bakinya sudah kosong. Kakak sudah review semuanya. Mantul sekali ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi besok. Dadah.